Hati-hati ketika semangat yang berlebih itu datang, tapi datang kumat-kumatan itu hati-hati Siapa tahu itu adalah motivasi dari setan, itu di situ dorongan dari set setan, kandilakan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 A'udhillah bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulina wa Lalu ya, ya, <coughs> kita berada ya? Kajian Bidaya Yang akan Sampu nanti Kawan -lantik. Kawan ulat Dine ati atiironali kosiro adepan marang bidaya tin bidayah mau tan saat mendengen de makde me atine wa idwiniku dia depan kemarang bidaya tin bidayah dia depan ilmu bidaya tin bidayah beginiku info diatur ke ateges ilmu Bida tuh kawitane hidayah, niku ngil mu mm -hmm. naik atine dibe dia marang ilmu tansah ngendeng ngende ngendeng ngende, ngende iku artine iku orang gancangan ora gumrega, ora semangat lemah motor lemah maksudnya? diajak kontolabul ilmi, waktu dikon kadeb ilmu ya berarti diajak konlurung ilmu kok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 Lanali kok lako ake utawa dijak melakukan maksud lan tujuan nih bidaya, pilidaya, tanhsah lumayan nih maksudnya, lanali kok awa idb niku di kongkornamalakan ilmu, kok lumayan nih, materi ni itu, yang ngerti, ngerti, netahcut HP, nakeobliah batiah HP, nakejamaah UAP, mau to orang UAP iru walidan ya apik, apik karo tontu apik karo tontu ya apik ngerti. Tapi kok nyemanya nih us gampang kok wis tua. Begitu umpaman manggih ati ne kok ngoten. Keadane atine dhewe kok ngoten niku umpama. Dijak luru ilmu ya mengko-mengko dijak ngamalno ilmu sing wis kandung diolehi, dioleh niku nggih stase semoyo ngawal. Kang iku siro mengerti Dan kalau demikian ketahuilah Nah itu saat temene nafsu iro Kang kemen Lan maju marang uti Hasile Iku Hasile ilmu Iku nafsu amaro Amaro tan sah menarik Lan nyocoki marang Laku Allah Yes Oh, Apa haji maksud deh saat temenin nafsu kang demen nah umpomok uh, wes kadung ditemukan gejala-gejala virus rupa mengko-mengko rupa semaya mengko-mengko nah, gampang ngomorinnya itu warna koper utawa peskadung ngerti ilmu ini itu tapi di gomong ngamalki yus mokok gampang sini kok bermenai itu semaya abu senangannya ya saya kapan tarik, pajak, semayah, semayah, semayah, usah, ya begitu kira-kira. Maka jika ini kita temukan virus di dalam batin kita seperti ini, ketahuilah yang demikian ini, ini pertanda kalau nafsu kita, nafsu, ini, nafsu itu di nafsu gua apa? Nafsu ini apa? Oke, okay. itu kategori kelas nafsu Amarah Nafsu amarah amaroh ini akeh perintai. Akeh perintah amaro dari kata amaro, amaro mana perin? nih perintah? Nah, tapi kalau di uh, apa namanya di al-tasdil kan jadi amaro, anu tujuan fa'ala fa fa'ala kerja, fa'ala akeh kerja nih. Amaro perintah amaro akeh perintah nah cuma pangeran bocoran masul ya akeh perintah ini ku bisu, wa ma'ubari nafsi inna nafsa lah amartum bis sui nah, aku kok oh, berupaya keluar dari jajahan nafsu ora bisok-bisok padahal dia ya sadar aku nafsu ku, ya, ke perintah itu ya nanggur di ya, Allah Allah dia ya, sadar tapi aku Pak ngelung sumi kok aneh temen sih Pak mudari dari kungkungan dari jajahan apa Naksu panggelmen itu dilukiskan dalam ayat itu Wa mahu beriru nafsi, inna nafsa, la amarotin yusuh Nah, naksu amaroh itu, naksu yang akan perintah, contohnya Madang, madang, madang, madang Tantuk, tanduk, tanduk, segera sekali dewek, kelaku-kelaku dewek Amutuku yang duit kali jahit dewek Orang jaluk batinnya yang merantah itu ya ya Nah, mudah meskipun sekali mutut mutut mutut mutut mutut padahal karena wes kau komatis salah kau nah, tanggung tanggung tanggung tanggung hmm. apa nah, hmm. mana mutut muti sam tuh sampai gue ya hmm. uis tempat tuh rantai rantai eh, sam su kan gitu ya lakonnya hmm. sam su kan sampai temen itu kalau malioburo emalioburo eh, menek hmm. kan. nah, marburu nek nah, marburu kan seludup seludup peng lima birahong ya kan hmm. nek nah, Samsu su raping satu si rantai kan hmm. nah wes Nah, wes kalau kita harusnya di barbalan sih ya gue, gue nasuwi temen ncolk klik ya, nomer menit lima ulas lumayan, Oke, kira nah, menit ya, temen harus nah. kadung gandrung, suara emosional kita sudah bermain di situ, iya kan Senang, apa mana gitu city ya, pora kang Ariun oh, cocok ya kan, <laughs> kalau kan, nendra, <nindok>, ya pora. <laughs> eh CT karo Liverpool. Wah, rame tenan iki wis. Wis, romoke Samsu wis entek. Kona wis menit 43. Ah tanggung-tanggung. Dumeni-dene, tanggung. dumeni, dumen garinge pun dumeni. Ngecos meneh. Iku sing disebut amaratu bi akeh perintahe ana. Ngono ae ambes. Eh, jenenge wareg lungguh nang kursi sebulane nengan. <tuh> <tuh> <tuh> ngantuk tuh wes, oh, wes oh, ngantuk akhirnya tuh hules. setengah telur meh asar, Allah suka nih, nah itu nende nende seengarane nah suka oh. oh, ya. gitu ya, biasanya ya ngerti ya <tuh> nah, maka nafsu amarah termasuk kategori, nafsu apik, nopo mboten, ngeboten, sehingga saya ini pun nafsu mutmainah, nafsu rohdiah, nafsu mardia, bu sehingga saya nafsu amarah kemudian nafsu uh, apa aku ya Allah, Gusti. Uh, lihat lali aku disini, lurus yang rapik, telus yang rapik nah Nafsul mutmainah maina kue, nafsul seng apa di kawan ape tenang ora tuh protes, al ah, nah, okay, okay, okay, okay, okay. e, mut tenang dari kata tuh itu nah, kojama jamaah oke bos, kojama si oke bos, serba oka oke oka oke, eh gue gue nafsul mut atau disebut nafsul mutirah, nafsul sing patuh, nafsul sing anut, Sing taat, nah, we ngandros, terus maling nafsul ro dia galif patuh dengan dibarengi rasa seneng mengaku seneng di perintah toleransi jamaah pati-pati di perintah tua yang mesti anak tua tuasih aku percaya mana akhirnya seneng langkau newes duweni duweni nasuroti ya. mau muti'ah pertama mutmainah dulu tenang terus tenang patuh ngewes patuh tugas gimana jadi kalau dia nafsu nah, demo serba seneng tinggal larangan, seneng lakukan perintah maka akan jadi nafsu mardiyat nafsu yang disenengi pangeran eh maksudnya tak ada ilmu lagi, lagi sementara nafsu yang kau takjub itu tipikal di konad nah, si konad repilung um, pangku pangku menomakat sma mampir mari kali ya barang gue katir bayai Bali ya milu Bali samlo nakalan pakai ya uang jajan tetap orang ketinggalan uh dari sekolah lu sekolah sekolah arwah tuh tumpang banget Gitu ya, nah jika itu ditemukan gejala-gejala seperti ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini ada nafsu amal yang perlu dikikis pelan-pelan. itu mereka kita banget ya. Hai, ilmu hai, hai, hai, juga juga bot hai, hai, hai, hai, bareng bareng itu hai, juga demikian, hai, hai, Ah, dimana iku eh, Dilan dulu Ano nafsu Anane nafsu Iroh Gumregah Langkiat Serta demen amrik ilmu Iku sejatinya Mongkrono manut marang Borongane setan den lak Awas nati... oh, hati-hati Iki urusan batin Urusan perangkat lunak urusan hati urusan hati maksudnya itu dia urusan hati Pak Ustaz urusan media yang bakal dinilai Tuhan kan patit inna allahala yang duru ila suwarikum wa abusharikum walakin allahala yang duru ila kulubikum yang dinilai Allah Allah sesungguhnya tidak melihat casingmu, tidak melihat warna kulitmu tidak melihat bajumu tidak melihat, bajumu, tidak melihat apa eh, perangkat lahirmu tapi yang dilihat Tuhan perangkat lunakmu hati yang dinilai Tuhan itu oposi yang hati nah maka hati-hati dengan hati saya siapa Dani bener ya ya hati-hati dengan hati Iya eh, soalnya hati orang ingat hati-hati <tuh> bahaya bui Hati-hati yeah, dengan hati. Eh, siapa tahu ketika di kesempatan yang lain kita di ajak tolabul ini berat, diajak ngamalno ilmu berat. Suatu ketika kumat begitu s -s -s apa semangat keluar biar Hati-hati ketika semangat cung, berlebih itu itu datang, tapi datangnya kumat-kumatan begitu. Hati-hati. Siapa tahu itu adalah motivasi dari setan itu di situ dorongan dari setan <tut> kang bilang awas oh, hati hati iki nafsu apa nurani Nyong kali kah merokot mata koran kemerokot ngaji kemerokot puasa kalian kemes kemerokot kie murni ati atau dorongan dari di luar nurani siapa setan awas oh, hati hati perilaku yang sama motivasinya bisa berbeda, itu biasa kita pengalaman, biasa itu. Apa neng, pasti lo itu bapak kira-kira ini rotah apa? Huh, di kongkong, celung, celung, Tapi giliran pas seret kanannya kayak gue, oh, Nah ini hati-hati kalau pas seperti ini, mangkat-mangkat, labing-labing itu, bangat. Tapi kalau petunjuk, pordo-pordo mangkat di kongkong tapi Iku hasil tekaning gon wisobedo. Wo bedo meneng umpama celeng ada dan tiada duit Tetap berangkat dengan semangat. Itu beda podo-podo di tumbas trasi podo mangaté. Tapi nek motif bedo tekaning gon catatan itu wisobedo. Nah makanya iki semangat didorong oleh nafsu. Apa semangat didorong oleh? Nah kan begitu nurani itu. Ya. Semangat, karena li ilahi kalimatilah atau semangat karena euforia. Nah, ini beda lagi. Ini rumah kalah, kalo emang telan. Orang setiap kawan <tuk> nah, misalnya gara-gara <tuk> di si, bully, gak setia kawan berangkat. Misalnya gitu kan? Uh, Beda dengan yang berangkatnya Li kalimatilah, siar, dan seterusnya Nah itu beda lagi Sama pekerjaan yang satu Tapi materi berbeda, catatannya berbeda Makanya kita diingatkan oleh Imam Ghazali di bidaya ini Hati-hati, kalau kita menjalani kebaikan Baikin dulu itu hatimu, Agar kebaikan yang Kita lakukan ini Ada menjadi catatan baik di sisi Allah gitu. Maka Nabi memperingatkan Innamal amanwin Ya, gitu